apa kabar semoga sehat semua ya dan thank you yang sudah mampir ke channel ini oke okay. yang baru bergabung di channel Ajomat ini silahkan di subscribe ya dan jangan lupa di share videonya oke okay. oke okay, dan seperti apa pemasangan coil cover dengan dupetnya ini ya ini si coil covernya ini yang udah ada talinya dan diikatkan dengan si coil covernya ini ya seperti ini diikatkan kemudian kita putar ke sini juga nah ke sebelah sini ya di tengah-tengah ini juga ada talinya kita ikatkan nah, seperti ini ya, cara pemasangannya. Oke dan di sebelah bawah di sebelah bawah ini juga ada talinya. Oke, ini Oke udah kita ikatkan dan di sebelah sini juga. Oke, Kita talikan dulu Tali-talinya Dan ini bagian yang atas Juga ditalikan Nah seperti ini ya Seperti ini Ini untuk si dupetnya atau si insertnya bagian bawah dan kuil covernya di bagian atas nah, seperti ini, nah, seperti ini ya di bagian atas sudah kita tarikan lalu kemudian kita tinggal buka resletingnya ini. Oke dan ini selentingnya sudah dibuka kemudian kita tinggal, saya nah, dulu ini, ya. nah, seperti ini dan kemudian kita tinggal dari sudut bawah nah, Seperti ini Jadi kita tinggal ngebalikinnya Oke kemudian kita tinggal menebasnya nah, oke seperti ini ya, kita dilihat ini untuk bagian resleting ya yang kita buka tadi resletingnya kemudian resletingnya kita di sini tinggal ditutupkan saja nah seperti ini sudah ditutupkan dan seperti ini Oke, seperti ini ya untuk Wheel cover dengan dupetnya dan ini untuk bagian resletingnya sebelah atas nah, seperti ini nah, seperti ini ini seletingnya Oke okay. dan hasilnya seperti ini dan kalau misalnya kita buka nah seperti ini kita buka ya Nah jadi si isinya di dalamnya seperti ini Oke dan seperti ini ya Kalau kita buka resletingnya dan di sudut ini Ini diikat ya Dan di sebelah sini juga kan ada ikatannya Kemudian di sudut sebelah sana juga ada ikatannya Dan ini seperti ini Untuk si quill cover dengan si dupetnya ini Yang sudah kita pasangkannya Seperti ini Oke dan kemudian Di sini kita tinggal ditutup saja Resletingnya ya Tinggal ditarik ke sini Dan setelah itu tinggal ditebas dan di sini kita tinggal tutup aja selletingnya, Tinggal ditutup seperti ini, kemudian talinya dimasukkan ke dalam seperti ini dan, nah seperti ini hasilnya untuk si full cover dengan dupetnya yang sudah kita pasang dan.